Halo teman-teman hari ini kita berada di SD Sugo hari ini kita akan belajar Bagaimana cara menggunakan drone ya oke tanpa lama-lama langsung saja kita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 di sini kita akan belajar menggunakan DCI Phantom 4. Ini ini lihat ya. DJI Phantom 4 standar. Dengan ini remote-nya. Seperti eh, ini okay. Seperti ini remotenya dan, dan ini kabel tua, dan jalan data jalan untuk HP-nya. Oke. Okay. Untuk pertama pasti ininya lepas dulu sama pasti kondisi terlepas. Oke okay. untuk cara masangnya ini ada dua warna ada hitam dan ada silver. Jadi silver ketemu silver ini silver. Coba ini warna silver. Oke okay. ketemu silver ini juga silver. Oke okay. untuk warna hitam ini hitam ketemu dengan warna hitam ini hitam oke okay. ini di hitam ya ini juga hitam oke okay, jadi kita pasang cara pasangnya cukup mudah kita paskan dulu akan nempel ini kalau enggak pas itu enggak enggak mau nempel ini jaraknya kalau sudah pas akan masuk kalau enggak pas ini kalau sudah pas masuk ya nah, ada gambarnya ini kalau ngunci ke kiri jadi ini bukaan ditekan ditekan kemudian diputar ke kiri nah, maka tidak bisa lepas ya yeah. ini sangat teruskan sekali jika teman-teman pakai ini kemudian lupa mengunci maka dia akan lepas ketika mau terbang dan itu mengakibatkan turunnya jatuh oke okay, kemudian kita masang yang silver silver di silver Oke, okay, ini silver, ketemu silver, kita tekan. Ini gambarnya ke kanan, kalau kunci. Coba lihat gambar. Gambarnya ke kanan. Oke, okay. kita tahan, kita tekan dulu, kemudian kita putar ke kanan. Tek, sampai sampai kunci ya. Nah, caranya memastikan kunci apa enggak, kita goleng-gelengkan dulu, kemudian kita tarik. Oh, udah ke kunci Oke, okay, langsung saja kita pasang. Oke. Ini sudah kepasang semua. Kemudian kita lengkapi. Di drone ini ada memori, tempatnya di sini. Ini memorinya. Ya, teman-teman. Cara masangnya posisinya gini. Bukan seperti ini, tapi gini. Usahakan pakai memori yang speednya tinggi ya, teman-teman. biar bisa baca 4K dan yang lebih tinggi. Oke, lengkap semua. Baterainya ada di sini, teman-teman. Nah, Oke, okay. cara nyopotnya ini ditekan. Ini ada itu ditekan. Ditekan dua-duanya atas bawah kemudian diambil. Masanya cukup mudah, tinggal dimasukkan aja. Nah, sampai rapat, jangan sampai ini enggak rapat nanti akan jatuh turunnya. Oke, okay, jelas ya teman-teman ya. Oke, okay, kemudian ini remotnya. Ini remot. Okay. Jadi remotnya seperti ini dibuka. Cara masangnya kita ini aja. Buka. Untuk meninggikan ini caranya ditekan ini. Ini ada tombol nih. Ini mas. Gini. Nah, tombol ini ditekan akan naik. Oke. Okay? Ditekan akan naik. Ditekan akan naik. Oke okay, ya. dinaikkan sesuai dengan HP-nya. Ya, ini dipasang segini ini. Kita rapatkan. Ya, kita rapatkan seperti ini. Kemudian ini USB kabelnya. Karena ini pakai Type C, saya akan pakai Type Oke, kita tancapkan. Oke. Itu usahakan rapat ya ini ya, jangan sampai enggak Nanti bisa jatuh HP-nya. Oke, langsung ini USB-nya kita tancapkan di belakang. Oke. Ya, sudah. Kemudian antenanya kita buka nantenya kemudian untuk nyalakan nyalakan remote caranya tekan di sini. tapi sebelum kita nyalakan kita matikan dulu jaringannya caranya kita mode pesawat kita cari pengaturan di mode pesawat ya oke kita sudah mode pesawat kita nyalakan remotenya caranya ditekan satu kali habis itu nyala habis itu ditahan jelas ya akan nyala satu tutut tutup jangan dilepas jangan dilepas jangan gini satu terus satu gini nggak bisa nyala ditahan satu kali nyala semua ditahan oke okay. ini kondisi nyala kalau nyala terus gini untuk matikannya ditahan satu kali ditahan tahan ya oke okay. ketika sudah nyala kita sambungkan otomatis nanti akan terinstal aplikasinya akan terinstal aplikasinya maksudnya akan kebuka aplikasinya syaratnya sudah terinstal, jelas ya oke langsung saja pilih transfer android jadi transfer android ya. oke untuk nyalakan drone nya caranya tekan ini ditekan satu kali sama kayak remote tadi satu kali nyala semua ditahan Nah, ininya. ini Oke, okay. ketika sudah menyala Kita langsung bisa terbangkan Caranya cukup mudah Caranya seperti ini Ini kita banyak penonton ini, bisa dilihat guys okay. guys oh. Oke, subscribe Subscribe kita ini. Lanjut lagi. Caranya untuk menerbangkan mengger mengger mengger mengger. Oke, ketika sudah nyambung semua, ini juga sudah nyambung. Caranya di ini di ke kiri ke dalam ya ini juga maka akan nyala oke okay? akan nyala. untuk tombol ini buat ke atas ke bawah untuk ini untuk belok-belok untuk maju ke belakang ke samping kiri samping kanan oke okay? jika kita terbang maka kita ke arahkan atas ini arah atas ini ya yeah. terbang Okay. Terus ini kanan kirinya untuk muter, turunnya muter. Ya, turunnya muter. Oke, untuk turunnya sama. Untuk ini untuk kanan kiri. tekan arah bawah tekan arah bawah ini nah, arah bawah ini ya arah bawah ini terus maka akan mati oke okay, itu saja teman-teman terima kasih sudah belajar bersama kita Indonesia Kamera jangan lupa oke okay, datang Berikut ini hasilnya.